Di PPV Unimas bagi meninjau proses pemberian vaksin di PPV tersebut yang merupakan antara PPV terbesar di Sarawak menariknya menurut Naib Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Khadim Suhaidi PPV Unimas diuruskan oleh warga universiti sendiri yang terdiri daripada 150 pegawai perubatan dan 140 pegawai bukan perubatan untuk membantu dalam pengurusan pendaftaran, pemantauan dan sebagainya